hapus video bisa membuat channel kita di dis ya kalau memang sekiranya aman ya hapus aja enggak apa, apa cuman kalau sekiranya berat dan berbahaya ya nggak usah dihapus Assalamualaikum Halo guys ketemu lagi di Sam Gosu channel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 penjelasan kali ini akan sedikit menyadarkan kalian bahwasanya hapus video YouTube itu nggak selalu bagus ada kerugian-kerugian yang akan kita alami ketika kita menghapus video di channel kita menghapus video di channel YouTube itu nggak bisa sembarangan karena kalau kita asal hapus video di YouTube itu bisa merugikan channel kita sendiri dan bisa membahayakan bahkan yang paling fatal channel kita bisa didismonet dibatalkan monetisasinya kalau kita salah menghapus video nggak mau kan hal itu terjadi yuk kita simak bareng-bareng kita akan mulai dari kerugian atau bahaya yang akan kita derita yang akan kita dapatkan ketika kita salah menghapus video di YouTube yang pertama adalah ini lebih ke akibat buruk ya bukan bahaya bisa menghilangkan jam tayang channel kita Udah pada tau kan ya kalau yang ini ya Kalau hapus video bisa bikin jam tayang yang dihasilkan video tersebut bisa hilang Jadi setiap video itu kan ada analytics-nya ya masing-masing Viewsnya berapa, jam tayang dihasilkan berapa, retensinya berapa Interaksinya bagus atau enggak dan lain-lain Itu semuanya ada di analytics video bisa dilihat di YouTube studio di aplikasi maupun di web Nah untuk teman-teman yang mau menghapus video pastikan perhatikan poin di jam tayang yang dihasilkan jangan sampai kita menghapus video yang jam tayangnya berpengaruh besar di channel kita terutama untuk teman-teman yang mau mengajukan monetisasi ya misalkan channel udah mencapai 4000 jam tayang Kemudian menghapus satu video, nah itu jam tayang yang bisa berkurang dan nggak bisa mengajukan monetisasi. Karena belum mencapai 4.000 jam tayang. Nah, yang kedua, menghapus video bisa menghapus metadata channel kita. Ini udah agak bahaya ini. Video itu kan isinya metadata ya. Judul, thumbnail, deskripsi, dan lain-lain. Itu adalah metadata-metadata video yang ada di channel kita jadi video ini akan membentuk metadata channel jadi judul thumbnail, deskripsi dan lain-lain itu adalah metadata video dan video ini adalah metadata di channel kita paham ya Nah maka ketika kita menghapus satu video maka akan ada metadata yang terhapus dari channel kita contohnya gini ada sebuah video yang metadatanya udah terekam di YouTube yang mungkin setiap hari direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton-penonton YouTube Nah kalau video ini kita hapus berarti YouTube nggak bisa merekomendasikan lagi dong ya iyalah videonya kan udah dihapus apa yang mau direkomendasikan nah kan gitu ya Nah tanpa sepengetahuan kita ketika kita menghapus sebuah video maka itu sama aja kita menghilangkan peluang untuk mendatangkan penonton di channel kita yang harusnya video A nih seharusnya hari ini direkomendasikan oleh YouTube ke 100 penonton misalkan karena video A ini dihapus dari channel kita ya maka berarti si youtube nggak bisa merekomendasikan video tersebut untuk 100 orang tadi padahal seharusnya kalau video A ini direkomendasikan ke 100 orang tadi ada kemungkinan 100 orang itu nonton video kita nambah views nambah jam tayang nambah dolar kalau udah di monet dan bisa nambah subscriber tapi karena video A ini dihapus yo ya, maka peluang itu hilang Gak jadi mendatangkan penonton, gak jadi mendatangkan subscriber, dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau menghapus video. Selanjutnya, menghapus video bisa membuat subscriber kecewa. Ini kemungkinannya kecil, tapi bisa aja terjadi. Misalkan gini, ada sebuah video yang itu kesukaan subscriber kita. Mungkin kita anggap video itu malu-maluin, lah, jelek, lah, atau... Kita sendiri ngelihatnya geli atau gimana gitu, tapi kan kita nggak tahu subscriber kita ngelihat itu gimana. Mungkin subscriber kita suka dengan kekocakan kita dan suka ngelihat kita malu-maluin, suka ngelihat kita yang jelek dan lain-lain. Mungkin mereka menikmati itu sah-sah aja dong. Jadi bisa aja subscriber kita atau penonton kita itu menyukai satu video tersebut atau butuh informasi di video tersebut. Nah, kalau video tersebut kita hapus, kemudian si subscriber itu nyari di channel kita, kok nggak ada ya video itu? Ya, padahal aku suka banget video itu bagus, informasinya butuh, dan lain-lain gitu. Misalkan, misalkan ketika mereka nyari video itu udah nggak ada, udah terhapus, tapi mereka butuh informasi di video tersebut, maka bukan nggak mungkin mereka akan nyari video lain yang sejenis dengan video yang terhapus itu di kompetitor lain uh, di channel lain yang itu artinya kompetitor kita ini bisa membuka peluang kita kehilangan loyalitas dari subscriber kita jadi seharusnya dia nonton video di channel kita karena video kesukaan itu tadi tapi berhubung video itu sudah terhapus tapi dia butuh informasi yang ada di video tersebut dia nyari informasi yang sama di video yang lain yang itu artinya di kompetitor kita yang satu nis dengan kita nah kalau si subscriber itu merasa cocok dengan video yang ada di channel tersebut Maka bukan gak mungkin dia akan beralih dari channel kita ke channel kompetitor kita Ini peluangnya sangat kecil tapi sangat mungkin terjadi Jadi jangan asal hapus video Kemudian akibat buruk yang terakhir ini yang paling bahaya Menghapus video bisa membuat channel kita di dismonet Ya sebuah channel untuk bisa dimonetisasi harus memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Dan itu harus selalu terpenuhi selama kita menjadi partner youtube Jadi selama itu channel kita nggak boleh subscribernya kurang dari 1000 dan jam tayang nggak boleh kurang dari 4000 Kalau misal karena suatu hal channel kita subscribernya kurang dari 1000 dan jam tayangnya kurang dari 4000 maka channel kita bisa didismonet ya artinya monetisasi monetisasinya digagalkan karena kita nggak memenuhi syarat untuk mengikuti program partner youtube karena channel kita nggak mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang nah ini bisa terjadi kekurangan 4000 jam tayang ini atau kehilangan 4000 jam tayang ini ini bisa terjadi kalau kita salah menghapus video misalkan jam tayang di channel kita 5000 jam Nah kebetulan ada satu video yang itu jam tayangnya 1500 jam Kalau kita salah menghapus satu video ini yang jam tayang 1500 ini Maka berarti jam tayang di channel kita akan hilang 1500 Tadinya 5000 jam menjadi 3500 jam Nah ini dengan kondisi seperti ini jam tayang di channel kita menjadi 3500 Ini kan artinya kurang dari 4000 nah ini channel kita bisa didismonet karena hal ini karena jam tanya kurang dari 4000 nah oke okay, sekarang kita akan bahas tentang akibat baik atau manfaat ketika kita menghapus video jadi ada kondisi tertentu yang ketika kita menghapus video itu bisa menjadi bagus untuk channel kita Menghapus video di channel itu menjadi baik apabila satu video tersebut bermasalah. Misalkan, kayak kena klaim copyright gitu ya, atau konten reupload kena klaim hak cipta. Nah, ini berarti video tersebut bermasalah. Selama kasusnya adalah klaim hak cipta, maka dengan menghapus video itu, masalahnya akan selesai. Meskipun ada cara-cara lain yang bisa dilakukan selain menghapus video. Misalkan dengan menghapus konten yang berakcipta, kalau suara ya suaranya dihapus, kalau gambar ya gambarnya dihilangkan, di blur atau di crop, dan lain-lain itu bisa. Nah kalau udah mentok, nggak bisa, ya berarti harus hapus video. Nah menghapus video yang bermasalah ini akan menjadi bagus untuk channel kita, jadi channel kita akan bersih. Selanjutnya adalah menghapus video akan menjadi baik apabila kita bermaksud untuk merapihkan channel kita. Merapihkan dalam artian gini ya, misalkan awal-awal bikin channel itu nisnya atau temanya itu campur aduk. Kalau teman-teman lihat di channel saya ya, itu awal-awal bikin asal ya, yang penting ada videonya aja. Jadi saya bikin video yang asal, nisnya campur-campur segala apa yang bisa saya bikin, saya bikin kemudian saya upload kalau tujuan menghapus video adalah untuk merapihkan niche channel maka itu bisa jadi bagus misalkan saya ingin merapikan channel saya saya ingin channel saya isinya semuanya tentang tutorial youtuber nah berarti saya harus menghapus video-video selain tutorial youtuber agar niche channel saya bisa satu arah, satu jalur nah itu maka Menghapus video untuk hal ini itu bisa jadi bagus Dengan catatan harus tetap memperhatikan Perolehan jam tayang di channelnya Kesimpulannya gini Ketika teman-teman mau menghapus video Pastikan cek dulu analitik video tersebut Terutama perolehan jam tayangnya Kalau memang sekiranya aman ya hapus aja nggak apa-apa Cuman kalau sekiranya berat dan berbahaya ya nggak usah dihapus dan pastikan ketika mau menghapus video ini, kita punya alasan yang benar-benar kuat. Alasan yang bisa dibenarkan untuk menghapus video tersebut. Misalkan kayak tadi, videonya bermasalah. Atau ingin merapikan niche channel. Itu maka bisa menghapus videonya. Kalau untuk alasan-alasan yang gak penting-penting banget. Saran saya nggak usah dihapus. Biarin aja. Tetap semangat berkarya ya. Ingat.